mala sama mala mala rote das esperas das bananas mala Tembakan itu lo ngayulur, gitu, Mak. Eh, buset ya. Anak jaman now ya, lo gini banget, dah, Masa masih sekolah? Acara, lu udah pacar-pacaran, udah tempat tembakan ya? Hmm, lo masih kecil, toh, Udah tempat-tembakan aja, lu, Pacaran ya, lu, Harga bakalan gue restuin, Lagian, kan, lo masih sekolah, toh. Sampai jogokan single, zaman emak gitu ya mainannya, hmm. Cantik mak, mak dulu mah uh, enak banget bang teman-teman emak main gobak soda, main karet, terus main congklak seru, seru banget. lebih seru tahu lebih banyak teman-temannya, terus lebih happy dah pokoknya. lah itu mah zaman emak, sekarang beda. sekarang mah kebanyakan teman-temannya dunia manji eh dunia apa deh dunia maya Blah, blah, kita tuh belajar dari mana yang aja ya terus apa yang kita suka kita fokusin gitu bener-bener gitu. sama kemauan kita buat belajar dari segala hal Mak. kan sekolah keluar kan belum tentu bikin kita sukses kita bisa sukses dari hal yang lain gitu Mak. oh my god Jaya, lu bisa aja ya. emang siapa tuh om um, jadi itu loh om um, dari Corbuzier yang ada di YouTube sama ada di Tamputi itu loh ma. Oh itu mama tahu, yang kata apalanya botak licin terus baru kayak aduh ma. Adik! nyomari, pesona pesona uh, eh btw, lu kan besok mau sekolah nih katanya mau ujian udah belajar belum? kan udah dibilangin kalau lagi mau ujian tuh jangan main hp kalau kagak game yang ya, nonton gak tuh hmm. pokoknya ya lu jangan samping ngikutin kayak uh, om Dedi yang gak naik kelas itu tapi lu ikutin yang positifnya aja ya Sini, HP-nya. Ayo, HP-nya nih. Ayo, belajar dulu, ya. Bye. Nah, gitu dong. Anak Mama paling top Makoto kalau kata Bunda Maya. Aduh, Bang Jali janjinya, ya. Hari ini mau pulang. Pak Ayah kan jadi kesepian. happy come Halo, guys! Emak mau nyampein sesuatu buat kalian. Kalian jangan lupa ya, belajar yang sungguh-sungguh, tapi jangan lupa tuh, hp-nya simpen dulu dan kalian juga harus memfokusi apa yang kita suka gitu loh kalian bisa belajar dari mana aja dan ya bye okay. <tuk> itu bikin musuh jadi tak berdaya lemas oke okay. dan terkulai di pojokan yang seimbau <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> maaf ya mah hehehe ibitang kentut suting sonok kayak orang bingung, ya. suting sonok kayak orang bingung, ya. abis lihat YouTube Om Deddy kali ya? Malujak sini ya. kan ceritanya nanya sama penonton. Uh -uh. satu dua tiga. Deddy, ma Ayah kenapa? Ya? abis kesambet nih kayaknya nih. atau mungkin abis ngeliat YouTube-nya Om Deddy kali ya? Waduh. Dia ulang, "Idi, Maia, kesampet apa ya?" Kamu ngeliatnya dari situ, ngeliat kayak mainnya pergi ke sini. "Kesampet apa ya?" Maia gini, Ma gini Ma kesampet apa ya?" ketiba main game mana menang lagi? Uh. Hmm, baru apa abis lihat Om Deddy ya. Cucok, cucoknya baru ke sini kamera. Cucok, cucok dah. Maia, cucok dah. Maia, nah, idi, Maia kesampet apa ya? Gitu. tiba main game gitu ya, orang. Mana menang lagi? Pokoknya, mana menang lagi? Mana menang lagi? Ayo, ketiak anak lagi, bocah, domain tembak-tembakan. Sekali Sekarang lagi, ayo! Apaan tuh pagi? Eh, iya, pup! Eh, yirik, yirik! Jangan dilacak! Aduh, ini coba nyakir. ini, ini yang ini. Apaan tuh pagi? Jangan dilacak sampai...